Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean. Okey, uh, selepas video sebelum ini yang berkenaan dengan hand sanitizer tu dikeluarkan, iaitu bagaimana saya membuat ujian terhadap hand sanitizer tu, ertinya menguji sama ada dia adalah uh, legit ataupun tiruan, uh, adalah Sean ada mendapat uh, sedikit feedback daripada fans yang menyuruh Sean untuk membuat face mask kali. Face mask eh so face mask sekali macam mana kita nak bezakan face mask yang merupakan uh, item yang sangat penting pada kehidupan kita sekarang ni uh, bagaimana kita nak bezakan sama ada mask yang kita beli yang terdapat di pasaran ni uh, adalah legit Ataupun dia memenuhi standard lah, standard 3-ply uh, face mask yang boleh kita gunakan untuk menghindari daripada virus bahaya. Ok, jangan ke mana-mana dan Sean akan uh, berkongsikan lah dalam empat cara bagaimana kita boleh membezakan uh, face mask ini sama ada dia uh, berguna ataupun memenuhi syarat standard ataupun tidak. Jom kita saksikan selepas ini. Okey, kalian mari kita mulakan dengan test yang pertama. Apa yang anda perlukan? Face mask dan gunting. Kita guntingkan face mask ini. Okey, dan kita perlu lihat test yang pertama adalah dia mempunyai berapa kepingan di dalam dia ataupun dinamakan triple ply. Ini yang paling standard perlu ada iaitu Tiga lapis Lapisan pertama Lapisan yang tengah sebagai filter Dan juga lapisan yang terakhir Untuk serap air Ini untuk menghalang Air daripada luar Ini untuk filterkan Virus-virus uh, ataupun bakteria Daripada masuk kepada badan kita Dan yang terakhir yang ni Adalah lapisan yang menyerap air Daripada mulut ataupun hidung kita pastikan ada 3 lapis 1, 2, 3 3 lapis ujian yang kedua pula menggunakan uh, face mask yang sama 3 lapis dan kali ini kita memerlukan pertolongan lighter pemati api kita akan cuba uh, menyalakan ketiga-tiga Lapisan yang ni, kalau dia menyala seperti kertas, dia tidak memenuhi standard. Kalau dia seperti macam ni, dia macam plastik. Nampak tak? Dia terbakar macam plastik. Nah, Maka dia, macam ni, nampak? Dia terbakar macam anda bakar plastik. Ha, maka dia memenuhi standard uh, face mask yang berkualiti. Okey, selepas uh, dua test tadi dan sekarang kita akan mulakan test yang seterusnya itu test yang ketiga. Apa yang anda perlukan? Sekeping uh, tisu kering, sekeping tisu kering. Uh, lepas itu memang face mask anda, face mask dan juga sedikit air, sedikit air ya. Okey, mulakan dengan kertas, kertas tisu yang kering emas, pastikan adalah bahagian depan dan sedikit air tuangkan air dalam ni apa yang anda perhatikan dia memang ada air dalam ni dan dia takkan tumpah, dia takkan keluar takkan tumpah, takkan resap keluar dan bukan begini saja, malah anda kena tapkan dia tengok gunakan jari gentle tapkan dia tapkan dia kalau air tak meresap ke bawah maka ini adalah face mask yang menepati uh, standard ok, so sekarang kita dah sampai kepada test yang terakhir uh, test yang terakhir ni kita perlukan ini uh, ini, ini Kebelukan lighter ya, okay dan juga face mask. Di tangan saya ada dua face mask. Yang ini yang okay, yang legit okay. Dan satu lagi yang um, cikai ibunya lah. Saya test dulu dengan yang ni, baru saya test dengan yang ni ya. Okay, so begini cara dia. Anda pakai face mask. Lepas tu anda uh, petikkan lighter. Jangan anda tube. Kalau anda tube, lighter ni dipadamkan. Artinya face ni tak baik, tak guna. Okay, tenang saja. Kembali. Sengok. Okay. okay. Terus ni kita test dengan face mask yang okay. Kali okay, lagi, kita test dengan ni. Ah, dia bergerak, tapi dia tak padam. Okay, itulah perbezaan antara Frisemas yang uh, cukup syarat Ataupun 3 Prime Frisemas yang cukup syarat Dengan yang Cikai Okay guys So selepas anda menyaksikan Ujian tadi uh, Sean berharap anda mendapatlah Sedikit Uh, info ataupun ilmu bagaimana anda boleh membezakan satu face mask yang menepati syarat ataupun tidak dan kalau korang dah ada beli face mask di rumah sekarang, uh, try lah uh, buat ujian, empat ujian yang Sean tunjukkan tadi uh, diharapkan anda mendapat face mask yang betul-betul uh, memenuhi syarat seperti yang Sean tunjukkan tadi, empat cara itu. Supaya anda dapatlah menghindari daripada virus yang bahaya sekarang ni. Okey, uh, saya rasa video sampai di sini sahaja. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.